Shalom, salam jumpa kembali bersama saya di Korpus Kristi Channel. Pada kesempatan ini, uh, Korpus Kristi Channel akan kembali live untuk membahas ya kebohongan, kebohongan terkait uh, Papa Paus Santo Yohanes Paulus Kedua. Sebenarnya ini bukan pertama kali, tapi kena dihidupkan kembali maka saya merasa saya pribadi kembali kita membongkar lagi kembali kita mengcounter dari segala kebohongan-kebohongan yang yang terjadi ya supaya banyak orang yang tidak tertipu lagi ya untuk tidak memperpanjang kata ya saya langsung saja akan saya screen video video uh, narasi tentang Santo Yohanes Paulus kedua yang menjadi mualaf yang ditayangkan oleh uh, cahaya al Hidayah ya cahaya al-hidayah channel ya saya akan saya screen sebentar dulu saya akan tanggapi satu persatu semua pernyataan yang dia sampaikan kemudian baru kalau ada yang mau mau ikut nimbrung sudah saya akan bagikan Mau ikut dalam diskusi, bagikan apanya link stream nya Oke, okay, tunggu, saya buka dulu. Akan buka videonya. Oke, saya akan bukakan Saya ulang ya ah Pertama dia mengatakan Paus Yohanes Paulus II Di sini Sudah cacat apa yang dia sampaikan Ya Apa yang disampaikan itu sudah cacat Ya, mengatakan tadi apa Paus Yohanes Paulus kedua ini jelas-jelas sudah cacat karena cacat Kenapa karena paus Yohanes Paulus kedua tidak mungkin akan menjadi mualaf karena paus Yohanes Paulus kedua dia tuh hidup ya hidup jauh sebelum ah, paus Yohanes Paulus kedua ya hidup sebelum ya bahkan sebelum kedatangan dari Nabi mereka yang mulia Nabi Muhammad SAW ya karena paus Yohanes kedua itu menjadi paus pada tahun pada tahun 500 ya 532 kalau saya salah ya dia menjadi paus artinya sebelum Islam ada karena Islam yaitu karena Nabi Muhammad sendiri ya kalau kita melihat seakan saya, saya screen ya. nah mudah-mudahan bisa lihat di di screen ya Nabi Muhammad dia Hai lahir 570-an 570 ya kayak kira senangan Paus Yohanes kedua dia menjadi paus ya, dari tanggal 2 Januari 533 sehingga sampai tanggal 8 Mei 535 30 jauh sekali bagaimana mungkin ini menjadi seorang menjadi 5 bagaimana ceritanya ya oke okay, kita lanjutkan Nah, dia mengatakan di sini juga bahwa Paus menyampaikan pidato resminya, ya, menyampaikan pidato resminya pada tanggal, ya, baru-baru ini, ya, dia menyampaikan pidato resminya baru-baru ini. Artinya, Bapak Paus, ya, menyampaikan pidatonya pada tahun 2022 ini, sebab dia mengunggah videonya, ya, Sebab dia mengunggah videonya pada tanggal 8 Maret kemarin, 18 Maret kemarin ya, baru satu bulan lalu. Itu artinya seharusnya secara logika Paus Yohanes Paulus II sudah meninggal, sudah masih hidup. Ternyata ya, kenyataannya ialah Paus Yohanes Paulus II sudah meninggal pada tanggal 2, ya, 2 April tahun 2005. Ini kan kebohongan. Ha ya. ah, cuba kita lanjut lagi apa pernyataan-pernayatannya Dia mengatakan Bapak Paus mengumumkannya pada jam 15 waktu setempat baru-baru ini. Tapi kurang tahu kapan waktunya itu, tanggal berapa, bulan berapa. Ini kan hoax. Tidak dijelaskan kapan itu terjadinya. Kapan itu dilakukan pengumumannya. Oh, mari kita... Dia mengatakan bahwa mulai saat itu Paus yohanes Paus II menjadi Islam. Ini tipu sebab kalau kita melihat ya. Sebab banyak media-media katolik yang setiap hari selalu memberitakan tentang gereja katolik dan berita-berita seputar dunia kekatolikan. Dan tidak pernah ada satupun media katolik, katolik news atau Vatikan news dan segala macam media yang memberitakan tentang Paus yohanes Paus II yang masuk Islam. Oh, ini hoax lagi. Enam orang masuk rumah sakit bilang karena kaget mendengar paus masuk Islam. Tapi buktinya tidak ada. Siapa saja ya yang masuk rumah sakit itu siapa saja bingung. Para pencipta hoax memang begini. Oke okay, ini hoax lagi ya kalau kita lihat di gambar juga jelas-jelas itu beda dengan apa yang dikatakan dia mengatakan bahwa paus ya dan semua orang pimpinan dipatihkan mengetahui tidak kaget lagi apa yang dipegang oleh paus ya dan mereka tidak mengagetkan lagi dengan apa yang di uh, apa namanya pernyataan dari paus orang lain tidak tahu kok hanya dia ini yang tahu dia ini tahu dari mana ini kan hoax Ya, Fox jelas-jelas ini memberitakan kebohongan. Apakah kebohongan itu bisa dilakunya? Mungkin bagi dia. Tetapi jelas-jelas apa yang disampaikan ini suatu kebohongan besar, ya. Dan dia mengatakan yang dipegang itu adalah tasbih. Kalau lihat di video yang ditampilkan itu sangat jelas itu bukan tasbih, melainkan jelas-jelas yang dia ditampilkan itu bukan tasbih tetapi rosario di mana umat katolik ya umat katolik jika berdoa rosario selalu pegang dengan rosario ya supaya tidak salah hitung kalau salam maria ya segala macam ya ini jelas hoax oke kita lanjutkan Ya, kita lanjutkan. Coba kita lanjutkannya. oke okay. dia mengatakan bahwa Paus ya para pimpinan petikan, sudah tidak kaget bahwa Paus selama beberapa bulan sudah melakukan sholat dan puasa ya dan dia selalu saya tidak tahu dia tahu dari mana ini ya dia melakukan sholat dan puasa berdoa dan baca Alquran tetapi bukti nyata yang dia katakannya tidak ada di mana fotonya mana gambarnya dari seluruh yang ada Patikan masa hanya dia yang tahu kapan dia ke sana kapan dia masuk di situ dan masuk di varikan itu tidak sembarangan ada protokol protokol yang harus diikuti ya semoga suaranya sudah kedengaran mohon tanggapan ini kan menciptakan hoax lagi-lagi hoax lagi Sangat disayangkan ya menciptakan hoax lagi dari channel Cahaya Alhidayah. Namanya Cahaya Alhidayah tapi yang disampaikan bukan yang sesuatu yang mencerminkan suatu cahaya tetapi kebohongan. Oke kita lanjutkan. Oke. Oke, kita pelan-pelannya. Dia mengatakan para kardinal juga mengikuti salat, mengikuti ya baca Al Quran juga ya. Ini hoax juga. Masa hanya dia yang tahu? Ya. Coba kita lihat apa pidato isi pidato yang disampaikan menurut dia yang pidato yang karangologi dan cocokmologi ini. Oke namanya sudah rubah Ahmad Sri Pause Bos Aduh lucu ya Oke okay, ya ini kadang-kadang dari dia ya Oh ini karang kadang dari dia juga Dia mengatakan bahwa Bapak Paus setelah dia membaca Alkitab, dia menemukan banyak kesalahan-kesalahan. Tapi tidak ditunjukkan kesalahan apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, yang ditemukan oleh Paus dan ini kan hoax lagi. Tunggu ya. Berdari agama katolik. Saya berani mengambil keputusan penting ini. Saya tak akan takut lagi pada ancaman pembunuhan. Oke. Okay. Dia mengatakan Bapak-Bapak Paus. Kenapa Bapak Paus tidak mau me memberitakan tentang keputusan yang sejak lama. Karena dia takut diancam. Tetapi Bapak Ibu tahukah bahwa sesungguhnya Bapak Paus itu sudah kena ancaman pembunuhan. ya? Dia menerima ancaman pembunuhan oleh seorang muslim ya. Pada tahun 81 13 Mei 1981 dia diancam ya. Menerima ancaman dari seorang muslim. Ya. Namanya namanya siapa? Si uh, Ahmad Akta ya dia yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Bapak Paus Yohanes Paulus kedua tapi puji Tuhan Yohanes Paulus kedua dia selamat ya selamat dari ancaman pembunuhan itu coba dibayangkan dia mengatakan Bapak Paus takut atas ancaman pembunuhan tetapi yang kenyataannya sebenarnya adalah justru Bapak Paus sendiri di mau ancam dibunuh ya, oleh seorang Ahmad Akta ya Mehmet Ali Akta ya seorang muslim apakah dia benar yang dikatakan bahwa takut orang katolik sendiri yang membunuh dia tidak ada kenyataannya tidak demikian justru Bapak Paus yang diserang mau dibunuh pada tahun 1981 mungkin akan segera saya hadapi saya hanya ingin hidup tenang, terutama jiwa spiritual saya. Saya sangat berhadap agar umat agama Kristen, Kristen apapun itu, tak akan membunuh saya hanya karena pilihan hidup pribadi saya ini. Saya sudah tua, sudah uzur, bahkan tubuh saya pun sudah bongkong. Sampai di sini, beberapa umat nampak mulai menitikkan air mata karena terharu. Saya percaya Allah itu satu dan saya juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, ini lagi hoax kapan itu Yohanes Paulus kedua melakukan syadat seperti yang mereka punya tidak pernah ada ya. bahkan yang benar adalah di paus Yohanes Paulus kedua sudah diangkat ya sudah menjadi Santo sekarang ya sudah menjadi Santo Yohanes Paulus II sudah menjadi santo. Menjadi orang kudus dalam Gereja Katolik. Jadi apa yang disampaikan itu sekali lagi doks. Ya. Memberitakan suatu kebohongan. Ya. Oke, kita lanjut. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ahmad Sri Paus mengucapkannya dengan terbata-bata. Saya tahu konsekuensi dan mungkin reaksi dari umat Kristen di seluruh dunia kalau saya melakukan pengumuman ini. Tapi saya terpaksa melakukannya minimal untuk diri saya sendiri. Saya khawatir akan kehidupan saya di akhirat nanti bila tetap berada dalam jeratan kekafiran. Ya, berada dalam jeratan kekafiran. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya melihat pemahaman tentang kafir ini kan beda-beda. Bagi mereka kita kafir, mungkin bagi kita juga bisa kita katakan bahwa orang yang tidak menerima Tuhan Yesus juga kafir. Ini kan perbedaan pandangan saja, bilang kafir. Ya, perbedaan pandangan. Apa siapa yang benar? The duanya, bagi saya the duanya sama-sama benar. Bagi saya sama-sama benar. Kenapa? Karena kita punya pandangan yang berbeda dengan yang lain di sini bukan menentukan siapa benar siapa salah tapi kita punya pandangan yang berbeda ya antara nom misalnya nom dan 9 kalau lihat dari posisi yang berbeda-beda keduanya sama-sama benar ya. ya oke kita lanjut nah, oke demikian ya Begitulah video singkat yang dari uh, Cahaya Al Hidayah Channel ya. Cahaya Al Hidayah Channel. Nah. Kita sudah melihat bahwa apa yang dia sampaikan itu semua adalah kebohongan ya. Kebohongan. Tidak ada satu pun yang benar ya, tidak ada satupun yang benar bicara tentang Yohanes Paulus kedua Yohanes kedua itu jauh sebelum adanya Islam ya dan hal-hal yang lain juga oke okay. Itu saja tanggapan dari saya ya. Kalau ada yang memasuk silakan kita bincang-bincang. Saya share ya. Oke okay, saya sudah bagi link uh, steamyatnya kalau ada yang memasuk silakan terima kasih yang sudah menonton. kalau ada yang mau, mau memberikan tanggapan yang lebih boleh silakan tapi apa yang mau maksud saya harus membongkar ini kenapa saya harus memberi tang tanggapan karena banyak juga ya di media-media yang lain sudah memberitakan tentang ini apa yang disampaikan walaupun di dalam media media banyak juga yang memberikan tanggapan tetapi semacamnya ya kalau yang selihat di di channel dia punya cahaya Al hidayah channel itu ya cahaya al-hidayah banyak yang memberikan tanggapan seolah-olah apa yang disampaikan ya oleh akun ini ya oleh channel ini itu benar ternyata yang sebenarnya itu bukan Bukan itu yang benar. Semuanya adalah hoax, semuanya adalah kebohongan, ya. Semuanya lah ke kebohongan. Oke. Okay. Oke. Okay, selamat datang Bang ya Terima kasih sudah masuk di di room Corpus Christi ya. channel. Selamat sore Corpus uh, Christi. Wah ini bagus sekali topik sore ini ya. Uh, nah, lanjut ya. dulu. Ya silakan. Iya. Kalau kita lihat ya, dia postingnya tanggal 18 Maret kemarin, tetapi yang nonton dari berita-berita bohong ini sudah 1 juta lebih. Artinya Pak Mau mendapatkan penghasilan, mau hidup, pakai cara-cara yang bohong begini ini kan kasihan sekali. Ya, kasihan sekali. Ya Dari apa yang disampaikan, apa yang dia narasi yang disampaikan, semuanya tidak satu pun yang benar. Sebab jika tahu memang benar pos Yohanes Paulus kedua menjadi Islam itu jelas-jelas kebohongan apalagi dikatakan menjadi Islam pada tahun 2022 ini ya pada tahun 2022 ini ya jelas-jelas itu suatu kebohongan karena Yohanes Paulus kedua ya coba saya lihat buka di Steam buka ya tentang kematian Yohanes Paulus kedua itu Yohanes Paulus kedua itu meninggal pada tahun 2005 Hai ya. Hai Yohanes Paulus kedua meningkatkan 2005 Saya masih ingat ketika itu saya masih SD ya. Saya masih SD. Saya masih SD. Saya ingat itu kami nonton pada hari Minggu tentang uh, berita tentang Yohanes Paulus kedua itu meninggal. Saya coba saya screen beritanya. tentang Monsignor meninggal dunia. Ya. So ya. Mons Yohanes II meninggal pada pada hari Sabtu tanggal 2 April, ya. Sekitar pukul 21.37 waktu Vatikan. Keterangan resmi meninggal wafatnya santu Seri Paus ini disampaikan juru bicara Takhta Fatihan Joakim Navarro Fals di Vatikan Roma Italia. Ya, jadi Yohanes Paulus II sudah meninggal tahun 2005. Ya, nah kalau kalau dikatakan bahwa Paus Yohanes Paulus II ini menjadi mualaf tahun 2022, kapannya itu? Waktu secara kronologisnya sudah beda jauh. Oke, selamat datang, Pak Menjak. Ayah, uh, salam jumpa. Ya, bah, salam jumpa kembali. Ya, Cross Purpus Kristus, selamat sore. Sudah Jika juga bang. Kita, ya, ini saya baru masuk, tapi ya itu sedang sedikit bahwa uh, ini tanggapan terhadap. Berita yang tidak benar, berita hoax, ya. Memang, saya berpikir uh, manusia itu kadang-kadang senang dengan hal-hal yang sebenarnya menyesatkan kita sendiri, tapi sudahlah. Kita coba melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hal-hal seperti itu, berita-berita seperti itu. Nah, untuk kita, kita perlu ingat, Bapak, jangan pernah menggunakan taktik-taktik, strategi-strategi, cara-cara yang tidak benar dalam mewartakan Injil, mewartakan iman katolik. Itu tidak pertempatnya, ya. tujuan tidak menghalalkan cara. Ya, selalu prinsip itu dipegang. Tujuan yang suci tidak bisa membenarkan cara yang berdosa. Tujuan yang suci harus diraih dengan cara yang suci juga. Karena itu ini menjadi peringatan untuk kita. Jangan pernah mewartakan Injil dengan cara-cara yang tidak Injili. Nah, dan yang kedua berhubungan dengan itu kita bisa melihat motivasi di belakangnya ya kita harus ingat baik-baik bahwa motivasi kita mewartakan Injil mewartakan iman Katolik bukan untuk memberikan kesan hebat supaya kesan kita menang terhadap agama-agama lain bukan itu cara berpikir yang triumfalistik ya dan itu sangat Sosial dan duniawi. Bukan demikian cara berpikir Katolik. Kita orang Katolik mewartakan kekatolikan bukan karena motivasi yang seperti itu, tapi emosi motivasi karena mencintai orang tanpa pamrih. Kita hanya mewartakan kebaikan kepada mereka. Kalau mereka terima ya syukur, kalau tidak ya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, jadi, itu motivasinya harus murni, jernih, tidak ada hal-hal di belakangnya, mulai dari motivasi yang sedemikian rendah, misalnya untuk mendapat uang, tidak juga untuk, ya, misalnya yang sebulan tadi untuk mendapat. Pengakuan masyarakat. Atau semacam kemenangan untuk Katolik. Bukan begitu ya. Kita lakukan saja semampu kita. Walaupun nanti hasilnya bisa saja. Boleh dikatakan nol. Sebagai contoh. Kalau kita mendirikan sekolah-sekolah Katolik. Kita mengajarkan anak-anak. Tidak pernah. Dan bahkan dilarang. Untuk memanipulasi, mewartakan iman kita. Apalagi memaksakan iman kita kepada orang yang sekolah di sekolah katolik. Jadi kalau kita hanya berita, apa ini ajaran katolik. Kalau mereka mau terima ya suku, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah, biarkanlah Tuhan yang akan mengaturnya. Bukan, kalau kita ngomong biarkanlah Tuhan, bukan berarti kita mau mengutuk mereka. No, Tuhan masih di jalannya yang penuh misteri. Bisa menyelamatkan mereka, tapi bukan berarti membenarkan cara atau agama mereka. No, kita tahu agama yang benar satu-satunya yang dican dari Tuhan. Hanyalah agama Katolik. Lumen Gentium empat um, belas, uh, uh, uh, apa namanya? Dignitatis Humana nomor satu, paragraf dua. Hmm. Tapi kita uh, tidak boleh memaksakan itu. Mungkin saja ada hambatan-hambatan yang menghalang mereka untuk memeluk katolik. Baik halangan sosial politik maupun halangan psikologis. Atau juga orangnya yang memang tidak mau. Tapi untuk itu biarlah Tuhan yang Maha tahu dia yang akan uh, menghakimi orang. Karena itu, itu bukan tugas kita untuk memaksa mereka harus masuk katolik. Bahkan hanya sekedar masuk katolik juga bukan menjadi jaminan masuk surga. Lihat Luma empat 14 paragraf kedua itu. Kedua atau ketiga. Kalau hanya katolik tetap tidak bertemu dalam cinta. Kita juga tidak selamat. Itu sama saja dengan menjadi katolik. Hanya melalui put tubuh saja. Tanpa hati. Nah, dan jangan berpikir bahwa oh, orang yang tidak katolik. Berarti pasti masalah kebalam tentu. Kalau mereka tidak bersalah kondisi. Dan kemudian mereka melakukan apa yang semampu mereka melakukan mereka itu dan tentu saja karena rahmat Allah mereka bisa selamat. Nah, jadi menja tidak menjadi ketulik, tidak berarti tidak selamat. Mungkin saja selamat. Itu bukan berarti kita mau membenarkan atau mengakui keberadaan agama mereka sama sekali tidak. Ya hanya kita mengatakan Tuhan punya cara punya jalan untuk menyelamatkan orang. Kalau orang itu tidak menjadi Katolik bukan karena kesalahannya sendiri Tuhan pasti ada jalannya itu bisa kita cara panjang lebar lalu juga kita ah, perlu uh, dalam hubungan dengan saudara-saudara uh, kita yang itu yang non uh, Katolik non Kristen bahkan umumnya yaitu saudara-saudara Islam Hindu Buddha Kuhyu, dan hati sekalipun ya walaupun mereka melakukan cara-cara yang seperti itu jangan pernah kita terpancing. Nah, jadi macam engkau nih saya tidak dudulah apa reaksi atau apa. coba saya cek jadi begini itu bagusnya itu direspon kata respon itu positif bukan reaksi reaksi itu terlalu uh, instingtual itu terlalu mekanik, mekanis. Me, ya, mekanis. Ya. Terlalu uh, reaktif, uh, artinya otomatis. Kalau ya, response. itu berarti kita sudah memikirkan dengan baik dan penuh kebebasan dan terutama respon Katolik. Ya. Jadi, yang kita respon dengan cara yang Katolis. Sehingga kita ini bukan mau Ngomong bahwa, oh ini apaan kamu, hasil. bukan sekadar soal salah benarnya di sini. Tapi mendidik mereka. Mari kita semuanya adalah pencari kebenaran dan kita di apa, terikat pada kebenaran. Tadi uh, boleh-boleh saja kita bebas tetapi kita tidak bebas terhadap kebenaran. Nah, jadi jangan sampai kita terikat oleh kesalahan, oleh kesalahan dalam baik berita yang salah maupun motivasi yang salah, pemikiran yang salah. Oh, itu bukan begitu. Kita semua manusia kita terikat pada kebenaran. Bahkan secara logis Tuhan pun terikat pada kebenaran. Jadi jangan berpikir karena Tuhan, jadi dia buat segala sesuatu yang dia mau, dia. Tetapi dia itu adalah sang kebenaran sejati. Jadi dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri, melawan kebenaran, melawan esensi dirinya yaitu sang kebenaran. Ya walaupun kita bilang penuh misteri di atas segala galan tapi bukan berarti menjadi arbitrar buat sesuatu. No, Tuhan Allah yang Maha Suci. Jadi uh, dia dalam hal tertentu adalah terikat pada kesucian, pada kebenaran pada kebaikan, pada keindahan, nah, itu hal apa namanya itu hal yang dianggap sebagai ciri metafisika dari sesuatu yang ada. Nah, jadi eh, ketika kita memberikan respon kepada saudara-saudara kita yang memberikan berita yang kurang pada tempatnya, kita merespon sebagai seorang katolik kasih tahu bahwa ya boleh-boleh saja engkau baik pribadi itu yang memberikan apa itu maupun orang-orang yang mendukungnya wah boleh-boleh saja kita menampilkan berita tapi ingat kita semua terikat pada kebenaran jadi jangan pernah bermain-main dengan kebenaran dan sejak-jak kita memanipulasi kebenaran Suatu saat kebenaran sejati akan terungkap. Dan kalau kita manipulasi kebenaran sejati itu, efeknya lebih besar. Daripada kita mengatakan apa, ke kebenaran sejati walaupun mungkin tidak diterima pada awal-awalnya. Jadi kalau menurut oh, hal-hal yang buruk begitu, ya suatu saat nanti orang mengerti. Nanti orang akan menilai, ah ini agama apa ini, ini tip tiba, tiba saja ini. Dan kita yang ikut-ikut ini, kita ini pengikut penipuan. Nah, ini kan akhirnya uh, menggemboskan uh, kekuatan spiritual dan juga integritas moral dari orang-orang itu. Hmm, jadi, jangan pernah kita terpancing, dalam arti hanya sekedar reaksi untuk menang-menangan. No, Kita memberikan pertanggungjawaban kebenaran terhadap saudara-saudara kita itu sekaligus. Memberi semacam nasihat petua bahwa kita semua mencari kebenaran. Kita berasal dari sang kebenar dan terikat pada kebenaran. Untuk sementara demikian saja. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Mejak. Kita sudah memberikan ya. slide yang tidak juga. Yang ya, berfokus pada kebenaran Apapun yang kita bakakan, ya, Sebagai orang katolik tentu cara -cara Sebagai orang katolik Tetap dengan cara-cara Sebagai orang katolik Walaupun yang kita sampaikan benar Tapi tetap dengan bahasa yang santun ya, Sebagai menunjukkan kepribadian katolik Oke terima kasih bang Ya benar tadi bang ya Tetap mempunyai kebenaran Apapun itu harus dengan cara-cara yang benar apa yang kita sampaikan masih benar. Dan tanggapan yang kita sampaikan hari ini, yaitu untuk tujuan itu. ya ya Untuk tujuan itu. Supaya yang tersampaikan ke orang banyak itu itu yang benar. Bukan yang hoax. Bukan yang pakai cara tiba-tiba begitu. -tiba Oke, terima kasih pemenjak tanggapannya. Dan sekaligus nasihat. Nah, nasihat tadi apa namanya, bahasa judul tadi itu terima kasih Bang, nanti saya bisa rubah juga ya, merespon ya, ya. kata merespon ya, merespon, sudah oke, sekarang ke Bang G, bagaimana Bang G? tanggapannya Bang G halo, selamat sore di sana ya Pak Jack dan ya. ya. Pak uh, Korpus, wah ini memang saya melihatnya ini fenomena yang Cukup menyedihkan ya Karena di Indonesia itu ternyata Tadi kan berapa juta tadi yang nonton kebohongan itu Saudara korpus 1,8 juta mungkin sudah hampir 2 juta sekarang. Waduh Berarti bisa kita perkirakan Dalam satu perkira, bulan bang Dalam satu bulan itu, itu pun baru eh, Video yang didaur ulang istilahnya begitu kan Ini kan video ini sudah eh, Saya lihat di sekitar tahun 2012 sepertinya Nah ya, ya. itu kan videonya di reupload, di daur ulang nah, Jadi saya mulai dari poin pertama Poin pertama adalah begini <tuh> Dari kejadian ini kan kita mengetahui bahwa ternyata eh, Kita di masyarakat Indonesia ini Banyak sekali orang yang memang tidak kritis terhadap informasi yang didapatkan Baik itu melalui media sosial uh, website ataupun melalui video. Itu sangat uh, menyedihkan ya, sangat menyedihkan karena uh, tidak ada satupun yang kritis ataupun yang bersuara bahwa itu eh jangan sampaikan, jangan sampaikan kebohongan itu gitu. Uh, tapi yang ada justru kebohongan itu semakin lama didukung terus dan Semakin berkembang biak menjadi kebohongan-kebohongan selanjutnya Saya kira eh, ini bukan hanya tugas kita ya Tapi tugas pemerintah juga untuk mendidik ya, Memberikan kesempatan pendidikan untuk masyarakat Indonesia eh, Supaya paling tidak mereka eh, kritis terhadap informasi-informasi yang disebarkan Karena itu sangat mempengaruhi ya baik itu pikiran Mm. Uh, kemudian otak ya kira-kira begitu sehingga itu tidak membuat orang-orang uh, di Indonesia ini semakin bodoh gitu loh ya yeah, ya yeah, mungkin tidak semua tapi sebagian besar nah, itu yang pertama yang kedua uh, saya sangat-sangat <tuh -tuh> apa merasa lucu ya mereka berkata Paus Johannes, Paulus Yohanes Paulus kedua atau Paulus Yohanes Kedua ya mereka itu kan tidak tahu apa-apa tentang Katolik Jadi mereka campur aduk e, dari satu dari apa dari ya tidak jelas lah Mereka gabung jadi satu bahkan kadang-kadang fotonya juga foto yang e, Kadang Paus Franciscus, kadang e, Benediktus kadang e, Paus Yohanes Paulus kedua dan lain-lain nah, Itu mereka mendongeng kan dongeng, dongeng di siang bolong gitu ya sehingga mereka sampai-sampai mengatakan, oh dia sudah apa bertobat menjadi Ahmad Sri Paus. Ini kan lucu, maksud saya, <laughs> apakah sedemikian mereka ngefans gitu ya? Ini saya lihat sisi positif nih, sedemikiankah mereka ngefans terhadap Paus, sehingga eh, harus dengan mencatut namanya baru mereka merasa percaya diri gitu. Uh, ya, saya kira ini justru adalah pintu juga untuk kita terus mewarta ya, karena mereka ternyata ngefans uh, di sisi lain. Ya, kita juga harus, me, uh, ya, bagus, ya, mereka ngefans, tapi di sisi lain, ya, kita juga harus beritahu uh, terus menerus, ya, bahwa apa yang mereka dengarkan itu tidak benar. Ya, salah satu usaha yang dilakukan oleh korpus Kristi ini luar biasa. Uh, saya juga di channel DGS kan pernah juga mengupasnya soal ini Dan uh, jangan, jangan kira orang Kristiani baik itu protestan maupun Katolik Itu semuanya tahu tentang uh, berita ini bohong atau tidak uh, Maka dari itu kadang bisa saja mempengaruhi mereka gitu ya uh, apa namanya Mungkin mereka akan berpikir, ah kalau begitu saya juga pindah ah uh, Itu aja petinggi uh, agama Kristiani saja indah masa saya harus bertahan di dalam uh, iman iman saya begitu kira-kira. Nah maka dari itu saya kira memang uh, perlu di, terus digaungkan ya supaya kebohongan-kebohongan selanjutnya tidak dilanjutkan, tidak di uh, diri upload lagi, dilanjutkan lagi. Nah ini kan mempermalukan mereka sebenarnya dalam konteks tertentu. Ya mudah-mudahan dengan ini, orang-orang yang, yang waras di antara mereka akan e, mengetahui bahwa ternyata e, mereka ada sebagian besar yang suka menyebarkan kebohongan begitu. E, dan dengan demikian mereka akan mencari tahu yang sesungguhnya dan mereka akan menemukan idola mereka itu, yaitu seorang Paus yang sudah wafat pada tahun 2005. Dan saat ini Paus fransiskus dan kemudian Paus Benedictus juga masih hidup. Karena mereka juga pernah membuat berita ya Paus Benedictus itu mengundurkan diri karena e, ikut mereka gitu kira-kira. Nah itu kan e, sangat lucu dan itu dongeng-dongeng yang saya kira e, hampir sama dengan dongeng-dongeng yang kemudian menjadi kebenaran di antara mereka. Kira-kira begitu korpus Christi. Sebenarnya ya benar. Apa yang katakan bang Pertama tadi bilang apa? Ini video lama sebenarnya tapi di ulang. Karena mereka melihat Mungkin kalau mereka melihat Begitu view-nya ketika berbicara tentang paus atau lagi paus masuk Islam Itu kan luar biasa sekali ya, jadi, Suaranya kita, kurang kita, masuk korpus Jadi tidak kurang terdengar nah, Baru-baru okay. Sorry-sorry saya lupa ambil mic-nya tadi ya, Mungkin benar ya Ini kan video ulang, didaur ulang Di bentuk narasinya Yang agak berbeda tetapi poinnya sama bahwa paus masuk menjadi katolik. ini kan luar biasa karena mungkin mereka melihat ketika ada di video-video lain yang memberitakan hal yang saya lupa, penontonnya begitu luar biasa banyak ya mungkin de sehingga mereka melakukan hal yang sama, saya juga tidak tahu motivasinya apa di belakang itu tetapi yang jelas ya ya membangun narasi membangun kita berita, berita yang bohong beginian kan ya tidak baik juga ya, ya. tentu tidak bagus dan apakah kita harus menikuti ikut mereka juga tentu tidak ya dan tentu tidak, juga yang tidak ya. akan korpus karena kita Cuma? tidak ada yang kita ngefans dengan siapa coba kita yeah. ngefans siapa-siapa di antara mereka Ya kan? Ya. Kalau mereka ya, ngapain ya. sedang paus, ya biarkan saja dulu, tetapi yang perlu kita perjelas saja. Begitu, nah. <laughs> ya. Ya. makanya juga kita perlu semacam manjak bilang tadi, kita harus kasih tahu ke mereka di salah satunya ya, melalui uh, apa namanya, kita punya counter atau bukan counter sebenarnya, tapi kita punya mengoreksi apa yang mereka sampaikan, dan ke depan tentu. Dari update channel-channel mereka, kita akan tampilkan juga, kita akan berikan komen ya. Saya akan nanti langsung berikan komen dan sampaikan video ini ke mereka. Supaya mereka para penggamarnya tercerahkan untuk menemukan ya berita yang seimbang ya sebenarnya itu bagaimana. Oke, itu dari Bang, bang Gia. Gimana Bang Jack, kalau mungkin ada mau tanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Gia? Kalau ada teman-teman yang lain mau, mau masuk juga boleh, silakan. Ya memang seperti yang kamu sudah katakan, memperlu perlu penting kita klarifikasi, tapi tetap motivasi dan cara kita itu perlu diperhatikan. Walaupun demikian saya akan kadang nasihat yang baik tetapi saya juga manusia lemah sama seperti kita yang lainnya. Karena kadang kita juga uh, salah mengaplikasikannya. Artinya motivasi dan cara jauh kadang-kadang juga salah saya terapkan. Tapi bagaimanapun juga kita tetap diingatkan oleh Bunda Gereja untuk selalu memiliki motivasi dan cara yang benar. Jadi motivasinya adalah untuk mempresentasikan kebenaran ya, kepada sesama Katolik, juga kepada saudara-saudara yang non-Katolik. Supaya mereka betul-betul dalam hidup ini, dalam hubungan dengan agama, berhadapan dengan kebenaran. Sehingga yang mereka pilih itu adalah kebenaran, bukan kepada ilusi tentang kebenaran. Nah, ini penting, kenapa dunia ini penuh dengan riddles, apa namanya. Nah, pokoknya hal-hal yang membingungkan. Karena itu kadang-kadang kita sulit untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah sehingga kita bisa menentukan pilihan yang tepat motivasi yang tetap kebenaran itu penting, nah, supaya kita jangan jatuh kepada motivasi-motivasi yang uh, kurang terlepas sekali, walaupun mungkin ada baiknya, tetapi mungkin kurang pas sekali. Saya memberi contoh ya, mungkin agak ekstrim dan bikin sebagian dari kamu mungkin rasa tidak nyaman tapi saya bicara saja ya. Misalnya tadi itu secara hipotesis itu Dekias katakan ada orang katolik yang mungkin mendengar berita bohong itu lalu kemudian mereka akhirnya memilih untuk keluar dari katolik. Wah oh, itu pemimpinnya paus, level paus saja. Sampai meninggalkan katolik. Wah itu saya juga boleh dong. Bisa saya berpikir begitu. Nah, kalau seandainya ada yang pindah katolik keluar dari katolik karena alasan itu karena alasan kebohongan seperti itu nah, kita ingat bahwa prinsip yang digariskan oleh Magisterium Lumen Gentium 14 itu begitu pula uh, dignitas human nomor saya kira 2 atau 3 itu bahwa Nomor 2 ya, dua, dua, satu, malah. Ya, intinya bahwa dia tidak bebas dalam hal ini. Dia tidak sedang paham dengan baik. Dia ditipu oleh informasi, ya, kalau dia ditipu informasi sehingga dia memilih hal yang keliru. Dengan demikian, dalam hubungan dengan keselamatan, kita tidak bisa langsung membuat kesimpulan. Dia keluar dari Katolik berarti dia masuk neraka. Ya, kenapa? Parameternya itu kondisinya itu tidak terpenuhi. Karena dia ditipu bukan dia pilih dengan penuh kesadaran dan uh, informasi yang utuh. Kendati saya mengatakan demikian bukan berarti saya membenarkan pilihan no. Itulah sebabnya saya katakan tadi adalah tugas kita untuk menyajikan kebenaran informasi Nah, itu baik bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain nah, supaya orang itu hidup berdasarkan kebenaran jangan menjadi pribadi yang shallow yang dangkal yang mudah dikibuli oleh informasi-informasi murah tapi mau untuk melihat yang benar sehingga kita ketika memilih sesuatu itu kita pilih karena kita tahu persis apa yang kita pilih atau apa yang tidak kita pilih. Nah itu. Itu soal motivasi. Yang kedua soal cara itu ya penting uh, memang itu sedikit susah untuk menentukan cara tetapi kalau motivasinya diasah dengan baik maka cara juga akan dengan sendirinya perlahan-lahan menjadi baik. Ya, Jadi uh, kamu juga bisa menilai kira-kira ya apakah ini cara terbaik atau tidak. yang kamu atur itu, tapi intinya jangan pernah pakai cara-cara yang jahat. Santo Agustinus sudah bilang kalau saya kalau kamu lihat ada orang berbuat jahat, jangan balas dengan kejahatan. Karena kalau kamu tidak balas, dengan cara yang jahat juga maka hanya ada satu penjahat. Tapi kalau kamu juga balas dengan cara yang jahat maka terjadilah dua penjahat, yaitu orang yang jahat dan kita sendiri dua-duan jadi jahat. Nah kita ini jangan mau terpancing oleh strategi-strategi jahat itu. Ya itu kita asumsikan yang jahat ya mereka minimal soal strateginya. Tapi kita jahat. Ya, mereka-mereka itu kita kita asumsikan saja dulu bahwa mereka juga keliru dalam memahami agama, dalam memahami kebenaran, atau nah, memahami hidup ini. Sehingga mereka melakukan hal itu mungkin dengan motivasi yang baik, tetapi dengan pemahaman yang keliru. Itulah sebabnya kita berusaha untuk memberi informasi mendidik mereka yang dengan baik. Itulah tugas kita semua untuk mendidik umat manusia ini. Makanya kita tahu katolik itu begitu menonjol dalam hal pendidikan supaya orang itu jangan mudah dibodohi. Banyak orang di dunia ini jadi bodoh itu. Karena itu sekolah. Selalu bilang sekolah, sekolah, sekolah. Bahkan banyak yang sekolah gratis, tetapi bukan sekolah gratis biasanya. Katolik secara prinsipil terkenal dengan kedisiplinannya. Ya supaya orang itu betul-betul menjadi manusia yang terdidik dengan cara demikian orang mencintai kebenaran jadi lagi-lagi soal motivasi dan cara itu harus selalu benar juga jadi motivasi cara dan tujuan semuanya harus bercirikan katolis sekian dan terima kasih Oke, terima kasih Terima kasih pemejak atas responnya. Ya benar, bang Jack bilang tadi motivasi dengan cara tuh harus jalan Ya, tapi kadang memang kalau motivasinya tidak baik pasti cara-cara yang dijalankan tidak baik. Tapi kalau cara yang motivasinya baik pun harus caranya juga harus baik. Ya. Dan sebagai orang katolik kita tetap mempertahankan menjalankan apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam kerja katolik baik dalam bidang pendidikan dalam sosial dalam politik dan segala macam oke terima kasih banyak ya karena memang benar kalau kita di luar dari itu tidak memberitakan atau memberikan yang benar jauh dari kebenaran kalau jauh dari kebenaran pasti ujung-ujung kesalahan kalau kalau sudah salah ya itu otomatis fatal sudah apa terjadi kalau dengan pengikut-pengikut kita yang lain atau orang-orang yang mau mendengarkan kita nanti akan terikut terbawa-bawa menjadi salah juga oke okay, terima kasih banyak kalau ada yang mau masuk silakan ya ini sudah ada tiga orang boleh lebih kita masih ada waktu bang G bagaimana bang G apa yang mau tanggapi atau halo bang G Ya. Uh, saya juga mau sampaikan bahwa saya juga menemukan Banyak menemukan video-video yang Yang memberitakan Tentang pun tahu Apakah itu benar dan tidak Tapi saya cek dulu Tentang uh, Molaf-Molaf Yang dari Katolik itu Nanti saya akan juga memberikan tanggapan Tanggapan terhadap video-video dari mereka Supaya Karena kadangkala -kadang Orang-orang yang sudah melangkah ke seberang, ya, memberikan bukan berita yang benar, tetapi apa yang sebetulnya mereka tidak tahu tentang gereja Katolik, tetapi seolah-olah mereka tahu. Oke, demikian dari ya. Kalau Bang game ada tanggapan silakan, kalau kalau tidak mungkin ya. kita bisa akhiri ya. Baik. tadi saya sudah sudah mendengarkan tadi Pak Jack juga menyampaikan ya Dan juga korpus Christi ya Memang eh, sangat riskan ya untuk saat ini karena eh, Penyebaran informasi-informasi penyebaran yang tidak benar itu, itu Itu sangat sangat mempengaruhi ya Terutama kaum muda ini yang, yang sangat penting untuk untuk kita berikan edukasi adalah kaum muda Karena Uh, kalau dibandingkan dengan uh, mungkin orang tua ya uh, Itu mungkin ya uh, mereka membuka sesuatu dari internet itu ya Kalau mereka perlukan Tapi sekarang ini uh, kaum muda uh, itu pasti segala sesuatu Mereka cari ya baik itu di website, baik itu di Youtube uh, Sehingga uh, baik itu di TikTok saat ini yang sedang uh, uh, sedang viral juga ya uh, Saya kira uh, kita perlu menempati Tempat-tempat di mana informasi-informasi itu bisa disebarkan Sehingga kita ada penyeimbang lah kira-kira begitu Untuk membendung ya informasi-informasi bohong Informasi-informasi yang sesat seperti itu Sehingga iman mereka tidak, tidak goyah begitu kira-kira Hanya karena informasi yang keliru-keliru begitu Itu jadi eh, sangat perlu untuk ditanggapi. Saya kira channel-channel para pastor juga harus harus ini ya, harus mengangkat gitu. Eh, saya kira mereka lebih banyak data-data yang mungkin bisa mereka tunjukkan ya, eh, sehingga kadang-kadang begini karena kita orang awam ya, kadang-kadang kan umat ini kan ah apa sih yang diberitakan oleh channel ini? Kira-kira begitu ya. Ini bukan saya eh, mengeneralisir eh, ya, tapi E, maksud saya begini, kalau channelnya para pastor yang menanggapi hoax semacam itu Itu biasanya dia lebih banyak orang yang e, menonton begitu kira-kira Dan lebih banyak orang yang percaya kira-kira begitu Nah saya kira para pastor ya itu perlu Tapi juga membendung informasi bohong juga perlu Karena informasi bohong itu Uh, nanti uh, saya kurang tahu apakah besok atau nanti malam saya tanggapi ada seorang katanya Katanya ya, dia itu mengaku seorang uh, dulu misdinar Dulu dia misdinar, kemudian karena dia menonton-nonton Youtube Lalu dia menemukan uh, channel yang uh, menjelaskan kekeliruan Allah Tritunggal dan lain-lain Itu akhirnya dia pindah dan diwawancarai di channelnya uh, Dondi nah, itu uh, salah satu saya saya kasih contoh Mungkin lebih banyak lagi contoh yang lain. Maka saya kira begini, para pastor perlu memberikan edukasi semacam itu ya untuk supaya umat itu juga, saya tadi sudah katakan, orang itu lebih percaya kepada para imam, kalau para imam yang bicara dibanding kita awam yang bicara. Nah, sehingga jangan terjadi seperti yang, saya katakan tadi mungkin nanti saya kirim ke korpus Kristi uh, uh, link dari seorang anak muda itu yang dulu mengaku dia pernah jadi mistinar atau putra altar itu dia dia dia memberitahu di dalam video itu dia masih muda. Nah, uh, hanya itu saran dari saya sih. Uh, jadi dari uh, dari dari im, para imam, para pastor ya perlu memberi juga tanggapan-tanggapan sehingga uh, karena di sanalah umat itu lebih percaya juga kadang-kadang karena kita awam ini kadang-kadang juga diabaikan saja juga. Karena ya merasa juga ya sama lah kita ngapain juga saya dengarkan dia kira-kira begitu. Uh, tapi uh, karena kita ada uh, terkadang lebih banyak imam sentris ya uh, sehingga terjadi seperti itu. Nah jadi Bapak Korpus uh, Kristi dan Pak J itu perlu dipikirkan juga untuk membendung itu. Nah kemudian selanjutnya memang... Uh, Memang eh, sangat eh, sangat benar ya bahwa di zaman ini itu eh, penting sekali untuk memberikan katekesa kepada kaum muda Dan juga tentang ya informasi-informasi tentang kepausan gitu ya Maksudnya eh, paus yang bernama ini tahun berapa menjabat Paus yang bernama ini tahun berapa dia menjadi paus dan wafatnya tahun berapa Karena apa? Dengan informasi tadi itu kan eh, bisa jadi ada ada anak zaman milenial ini dia tidak tahu bahwa paus yohanes polus kedua itu sudah wafat gitu uh, uh, sehingga informasi yang didapat keliru dan dia percaya dengan kebohongan tadi begitu dulu uh, Korpus Kristi. terima kasih oke terima kasih bang gias sebelum saya tanggapi apa yang dikatakan oleh bang g ya <tuh> saya sambut dulu bang burung hantu salam bang selamat sore Selamat sore paman-paman. Oke, ya sebelum ke ini, ini abang tuh bagaimana nih? Saya campur-campur abang sama none. Oke. None saja none ya, burung hantu. Suaranya kayak saya kenal nih. Ya tidak Oke. perlu jadi terkenal juga tidak apa-apa. Oke, okay. okay. okay, lanjut. Pertama, uh. saya mau sampai ya tanggapan terhadap apa, -apa yang Bang G sampaikan tadi memang benar. Apa namanya? Mungkin lebih bagus kalau para pastor yang menanggapi ya. Karena kalau saya lihat kalau para pastor mereka punya channel itu selalu cepat cepat apa namanya? Cepat banyak yang nonton sehingga lebih cepat tersampaikan kepada seluruh umat ya. Sehingga lebih cepat daripada kita yang masih kecil-kecil begini yang agak lama dan juga tingkat kepercayaan terhadap kita kan masih agak lambat ya, ya tingkat kepercayaan kepada kita agak lambat apalagi umat-umat yang lain yang punya penilaian yang kurang bagus terhadap kita atau punya pikiran yang agak negatif ya tentu akan lambat untuk untuk uh, tersampaikan apa yang kita mau kita sampaikan yang kedua tadi menyangkut apakah perlu untuk Menyampaikan atau riwayat tentang paus-paus mungkin harus ya, walaupun itu banyak 200-an berapa sekarang paus, mungkin perlu supaya banyak semakin banyak yang tahu. Supaya tidak ada lagi uh, membuat berita berita bohong, hoax-hoax yang menyampaikan tentang paus-paus yang jadi mualaf lah, jadi inilah ya, jadi itu ya, memang perlu untuk itu juga. Ya, perlu supaya banyak semakin banyak yang tahu. Oke. Okay? sekarang saya minta tanggapan dari burung hantu eh, kakak sisil ini silakan terima kasih terima kasih korpus uh, Kristi, bang Gia, dan juga paman jack saya saya secara pribadi miris juga ya sama channel-channel yang tukang tipu itu bukan hanya ini yang uh, konten ini yang dibuatnya tukang tipu ini banyak konten-konten uh, si Cahaya al hidayah itu, yang kontennya berisi uh, kebohongan, dan yang lebih mirisnya, itu di dalam gambar-gambarnya, itu pasti yang diambilnya itu gambar-gambar yang identik dengan gereja Katolik. Itu yang saya sangat miris dengan channel ini. Um, kita, sebagai orang Katolik, ya tentu saja kita mengasihi, ya mengasihi, memaafkan. Lalu, ya, kadang juga kita, ah, sudahlah, tidak usah menanggapi. Tetapi kalau sudah kelewatan, apa mau itu terus-terusan dibiarkan. Nah, generasi-generasi yang akan datang, menyimak video-video mereka, mereka akan ini, terpengaruh. Nah, uh, alangkah ini ya, awam-awam katolik, channel-channel uh, saudara-saudara -channel, uh, saya ini, Betul, menanggapi ya, menanggapi kebohongan-kebohongan. Menjawab dan uh, meluruskan konten-konten mereka yang berisi kebohongan. Itu itu sangat perlu. Lalu, ya dukungan juga dari para imam-imam kita. Karena kalau kita lihat ya, uh, seperti yang Korpus Kristi tadi katakan, ya... Belum ada kan uh, dari, dari para imam kita yang dengan gencar menjawab atau meluruskan atau mereaksen konten-konten, uh, channel-channel dari orang-orang yang tukang tipu ini. Uh, kalau saya lihat, bukan saya mau uh, membanding-bandingkan, ya dibandingkan dengan para pendeta-pendeta, bahkan mereka antara pendeta baku hantam itu tidak peduli Biarpun kita saling ngasih dasar hidup orang Kristen itu kasih. Apalagi di dalam gereja Katolik kita lebih lagi itu uh, landasan hidup kita itu adalah cinta kasih. Tetapi cinta kasih bukan berarti membiarkan hal-hal yang buruk itu terjadi. Kebohongan-kebohongan itu dibiarkan. Justru dengan cinta kasih juga kita menjawab dan meluruskan hal-hal yang uh, sangat sudah di luar uh, kebenaran ajaran gereja katolik apalagi yang tukang tipu ini ya kalau dilihat di uh, konten-konten saudara-saudara kita yang non-katolik uh, entah yang protestan entah yang muslim ya, itu yang diserang itu gereja katolik itu yang saya lihat dan uh, saya minta maaf sama saudara-saudara dari protestan, mereka yang sering beradu pendapat berargumentasi berdebat tentang kitab suci tentang Al-Qur'an tetapi saudara-saudara kita yang di muslim mereka malah lebih lagi untuk seolah-olah gereja katolik yang menyerang mereka kita lihat saja di konten-konten mereka itu gambar-gambar yang ada tuh terpampang itu apa yang identik dengan gereja katolik ada gambar suci gambar kudus bunda maria salib dan uh, ya uh, yang identik dengan gereja Katolik itu disitu saya pribadi sangat-sangat prihatin uh, jika ini dibiarkan karena kita mengasihi lama-lama mereka akan melakukan hal-hal yang lebih lebih kejam lagi lebih radikal jadi uh, dari saya meskipun ini sangat lucu ya bagi saya karena Bayangkan saja, Paus Yohanes Paulus II itu wafatnya 2005. Dan terjadi mualaf 2002. Apakah ini masuk akal? Ya kan? Sangat lucu. Dan yang terjadi, para pengikut followers dari channel Tukang Tipu ini, Alhamdulillah katanya, istiqomah, semoga... Uh, imannya tambah tambah kuat di di mu'alaf ini, di iman yang baru di agama yang baru, kan aneh berarti pengikut-pengikut dari channel tukang tipu ini juga mereka kerjanya juga tukang tipu juga menerima saja yang tipu-tipu uh, tidak ada satupun yang mengkoreksi uh, si pemilik channel ini bahwa yang konten yang dia buat itu adalah hoax itu sangat uh, mengganggu Uh, agama yang lain kan, dalam hal ini agama Katolik. Begitu, jadi uh, bagi saya ini lelucon yang konyol, yang bukan lagi uh, apa ya, bukan lagi kalau dibandingkan dengan orang gila. Orang gila itu masih baik dengan orang yang pemilik channel ini. Uh, demikian, uh, korpus Kristus. Oke, okay, terima kasih ya ini sudah jadi burung hantu Oke okay, ya berapa kecil tadi ya memang ya sangat miris ya kalau mereka menggunakan secara begitu ya kadang diantara mereka dengan sosial kita yang lain tapi mereka menyatanya kayak gereja kita ada patung patunglah apalah segala macam ya itulah kenyataannya tapi kita memang perlu harus uh, Membentuk mereka, mem, uh, apa namanya, kita perlu juga untuk memberikan penjelasan, ya, terhadap kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang PK sampaikan. Ya, sama-sampaikan untuk data tentang paus itu di channel Katsu, ya, perlu didukung juga channel Katsu Katolik, dia akan buatkan itu apa namanya? buatkan tentang daftar konstansi itu nanti. dukung juga channel Katolik ya. Channel katsu Katolik. Oke, okay. tadi ada satu yang masuk tapi sudah keluar. Kalau ada yang mau masuk silakan. Ya, kalau ada yang mau masuk lagi. <tuh> ya uh, dari Bang kasih tadi bilang apa uh, untuk ya dari channel tipe-tipe itu ya memang ya begitulah kenyataan yang kita lihat memang mereka memberitakan yang tipe-tipe yang memberikan berita hoax ya karena kita lihat semakin banyak gitu yang hoax hoax ya dan itu semacam ya menjadi apa namanya, semacam sudah menjadi sesuatu yang yang harus ya untuk mencapai ketenaran. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini, berita hoax itu sangat merajalela. Ya, berita hoax. Satu kali hoax yang diangkat itu pasti semakin banyak yang mengikuti ada yang menjadi pro-kontra. ya Berita hoax, banyak juga masalah yang terjadi karena berita hoax. Oke itu tanggapan nah, itu yang disampaikan oleh burung hantu tadi ini sudah berubah jadi burung hantu besok mungkin burung gagak sudah nih Oke sekarang sake bangjak Bagaimana Bang Jack? mungkin ada tambahan ya kalau saya dengar dari komentar-komentar saudara-saudara baik Pak sedikit sendiri maupun negeas maupun burung hantu sebenarnya kalau kamu renungkan baik-baik kamu sudah mendapat semacam naluri katoliknya atau tidak perlu bilang katolik tapi naluri tentang kebenaran coba kamu renungkan ketika kamu katakan misalnya Cecilia bilang uh, burung hantu bilang uh, itu kenapa ya orang-orang non-Kristen kalau serang ke Kristen mereka selalu memakai atribut-atribut Katolik. Ya, kenapa tidak pakai yang mereka yang saudara-saudara kita yang Protestan? Coba analisakan, di mana masalahnya? Masalahnya adalah karena Katolik itu punya nilai jual yang tinggi toh. Kalau ada sesuatu yang berkulitan nilainya tinggi, maka dengan sendirinya itu akan uh, menarik minat orang. Dan kalau kita bisa mengalahkan sesu sesuatu atau seseorang yang lebih tinggi, maka derajat kita jadi naik toh. Dan kalau seandainya seorang petinju Ya, yang kelas menengah atau saya kurang tahu tapi karena ada kelas-kelas tabi tinju itu. Kelas biasa, kelas terbang atau apa itu. Kalau dia mau naik itu mesti cari yang lebih, lebih dari dia tahu, mesti yang kelas berat. Bukan orang kelas berat lalu dia untuk naik dia ambil itu petinju jalanan. Itu orang yang pemabok di pinggir jalan kan tidak begitu. Dia mesti cari petinju kelas berat yang lebih hebat dari dia supaya dia naik tingkat, kan begitu dengan demikian kita bisa lihat bahwa uh, secara sadar apa tidak, orang mengakui keagungan, kebesaran kejayaan katolik nah, kejayaan seperti ini jangan sampai kita pudarkan oleh kekeliruan kita jangan dan sebaliknya kita jangan sampai uh, keliru untuk mempertahankan keagungan Katolik dan cara yang keliru pula. Nah, sekarang kita belajar di manakah keagungan Katolik itu, di manakah letak yang membuat Katolik itu begitu tinggi mulianya. Itu coba kamu renung -renu. jadi kalau kamu belajar dari sejarah. Katolikan, keagungan katolik itu terletak pada esensinya itu kebenaran. Dan cara-caranya juga benar. Bahkan kalau dia melakukan satu pewartaan ke kekatolikan dengan cara yang salah, maka dia tidak segan-segan untuk meminta maaf. Kamu kan tahu, Paus bahkan sampai meminta maaf tahun 2000, atas kesalahan perang salib. Ya, jadi ketika terjadi hal-hal yang keliru, dia katakan itu keliru. Nah, itu semua membuat orang itu percaya dengan katolik. Katolik mewartakan imannya karena motivasi yang benar. Ketika keselamatan. Nah, dalam hubungan dengan ini juga, kamu kan punya intuisi macam tadi. Korpus Kristi juga mengatakan kalau kita yang sama-sama awam ini meng atau memberikan berita biasanya kurang angkat. Yang lebih angkat adalah para pastor. Nah itu inti apa itu artinya? Itu bahwa pastor-pastor kita itu bisa dipercaya bahwa kalau dia mengatakan sesuatu itu benar. Beda dengan yang lain-lain. Entah mau pendeta atau mau siapa Ustadz. Nah justru kamu lihat uh, sekarang kan kamu lihat mereka uh, mungkin senang dengan banyaknya viewers ya walaupun mereka mewartakan atau mengajarkan yang keliru, yang salah. Tapi kan kamu pasti tahu apa artinya perbedaan antara uh, dipercaya dan apa membeda, intinya membedakan antara artis dengan dengan pastor katakan seperti itu kalau artis itu kan istilah menyenangkan pastor itu bukan soal menyenangkan pastor itu kan apa istilah yang cocok tapi itu dia uh, apa, coba ketemu kalau ada istilah yang tapi saya kira kamu pasti tahu uh, di mana perbedaan antara artis dan pastor Pastor, kalau orang cari pastor itu bukan karena dia itu menyenangkan, menghibur bukan disitunya dia bahkan pergi, eh, kalau ada orang pergi ke pastor kadang-kadang untuk dicerca juga bisa yang sebalik ya. karena dia akan pergi untuk mengaku dosa misalnya. itu kan berarti dia pergi untuk menelanjangi dirinya terbalik dengan artis, Kau pergi ke artis artis akan memuji-muji dirimu ya, Kau hebat, nah, seperti itu jadi kamu lihat ada intuisi berbeda. Jadi jangan terpancing oleh cara-cara yang sekuler. Nah, jadi ini eh, apa namanya kompetensi dan integritas pastor itu terjaga. Tapi ya eh, maksud saya cirka tulisnya. Tapi yang ujung-ujung yang ingin saya garis bawah adalah magisteriumnya. Jadi magisterium kita itu. Bisa dipercaya, justru kamu lihat, dan jangan pernah kamu terpancing untuk melihat secara, uh, apa ya, secara, secara dekat, ya, cara melihatnya terlalu pendek. Orang-orang, misalnya, saya lihat beberapa, maaf, maaf saja, beberapa ustadz, misalnya Adi hidayat, pernah dia orang-orang tentang oh, ini. Orang Katolik itu menghormati Santo Domingo atau apa seperti itulah. Hal-hal yang jelas-jelasnya salah. Beberapa juga, oh ini apa ini, uh, uh, itu apa, alat tertinggal itu artinya Bapak, Putra, dan Bunda Maria. Hal-hal ya. yang seperti itu nampaknya uh, menyenangkan. Banyak orang yang ikut, banyak orang yang nonton. Tapi kamu tahukah konsekuensi daripada, Konsekuensi dari mewartakan keagamaan dengan cara-cara yang salah, kamu tahu bahwa ketika orang tahu bahwa itu salah, kamu tahu dapat konsekuensinya. Kamu tahu apa konsekuensi kalau orang merasa ditipu. Kamu tahu konsekuensi dari para orang merasa dibodohi. Jadi uh, jangan pernah kamu Anggap remeh lagi-lagi dengan kebenaran. Dan jangan pernah terpancing oleh popularitas semu. Popularitas yang hanya, ya, yang terlalu dangkal, ya. Para pastor kita, walaupun dia tidak ngomong, tetapi kadang-kadang tindakan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu tidak perlu berkata-kata no. Tapi lihat cara kerja kekatolikan itu sangat berbeda. Lihat sistem-sistem kerjasama kerjasama membangun tentang keadilan sosial di level lokal maupun terutama internasional. Itu mengajak orang untuk melihat ini cara berpikir Katolik. Coba kamu lihat misalnya seorang Dewi yang pernah diundang ke Vatikan untuk studi apa ya pokoknya diundang ke fatkan untuk studi selama setengah tahun satu semester di sana uh, itu dia diundang di banyak interview televisi juga saya kira ya beberapa media diliput ya. kemudian saya pernah nonton di pokoknya ada satu channel dan dia katakan ketika sang ustadz atau habib bertanya bagaimana pandanganmu tentang katolik dia bilang Justru kita itu perlu harus malu, Nah Kenapa? Karena begini, orang Katolik, jadi ya dia tidak sebut ke Kristen. pada umumnya. No, dia sebut spesifik itu untuk memahami kita yang Islam saja. Mereka itu punya banyak universitas yang didirikan khusus untuk mempelajari Islam. Halo. Ah, yang sampai saya itu. Halo Korpus Christi. Halo Bang, halo Bang. Masih bagus sih, Bang. Halo. Suara jelas. Aman ah, sih. Oke, we'll ya. oke. Ah, okay. nah, jadi bayangkan kita Katolik, misi Fati kan itu. Ada Aduh, kok hilang bang. katolik itu belajar sungguh-sungguh belajar bahasa aslinya itu artinya apa? kita itu tidak bodoh gegabah untuk menilai sesuatu atau seseorang kita itu profesional bukan karbitan untuk pahami agama lain, misalnya Islam bukan kor koar di ini, Youtube dengan data-data sepenggal-sepenggal, kita profesional ini sebuah universitas. Kamu bisa bahas, kamu bisa buka sendiri di apa, website itu. Misalnya PISAI. Pontifical Institute of Arabic and Islamic Studies. Kamu lihat. Ini untuk orang-orang studi sampai level doktorat. Itu artinya bukan abal-abal. Kamu bisa lihat sendiri dia punya dari bayatnya berapa banyak agama di dunia ini yang punya universitas khusus belajar tentang katolik potong sepujari ini kalau ada yang mereka ada itu hanya dituju balik secara klandestin, klandestin saja belajar tanpa ada satu parameter objektif mutip sana mutip sin. hanya katolik yang punya universitas dan Pengajaran yang istilahnya sistematis mendalam, sehingga akhirnya apa orang percaya kalau katolik melakukan sesuatu. Jadi, jangan mau pakai metode seperti Lombok, ya seperti cabai pedas sesaat, tapi juga akan hilang sesaat. Juga, kita pakai metode yang alon-alon, tetapi itu sangat berbeda dia punya efeknya jangka panjang jadi saudara-saudara kita jangan terpancing oleh hal hal seperti itu dan terutama nanti soal informasi untuk apa-apa koreksi informasi ya memang saat lihat ada beberapa channel pastor misalnya keuskupan menagung Semarang pernah melakukan klarifikasi tentang ustadz apa siapa bangun bukan bangun sam siapa lagi ini, Stik Indra Wibowo pernah saya tahu mungkin ada beberapa yang lain tetapi saya merasa bahkan tidak perlu pastor biar kita yang sesama awam sudah cukup untuk menagel informasi-informasi hoax seperti itu kalau langsung pastor nanti untuk apa kita yang awam ini kita tidak ada tidak ada yang bisa kita bicarakan lagi justru sekarang kesempatan untuk kita untuk memberikan informasi pastor masih ada hal-hal lain -hal yang jauh lebih mendalam, lebih penting menurut saya boleh saja menekomongan tapi yang ini nih kita bisa bisa tekel kenapa? kita kan punya akses informasi, mudah saja tau. ini menjadi cemati juga untuk kita, untuk kita kerjasama diantara kita ini untuk memberikan informasi dan lagi-lagi membangun Citra katolik, citra katolik itu apa? Citra yang bukan reaktif, tetapi responsif dan yang bertanggung jawab, membangun integritas. Jangan lagi-lagi terpansi gaya-gaya yang Gaya-gaya yang penting itu cari beaver, cari apalah pokoknya. Itu yang penting tekel tegelan yang penting ini. No. Dan lagi-lagi saya omong soal motivasi. Kalau ada orang katolik yang akhirnya meninggalkan Katolik karena manipulasi, percayalah, dia tidak, di, dia, dia tidak, kalaupun binasa bukan karena binasa, bukan karena dia dimanipulasi, mungkin karena dosa lain. Dan kalau ada yang meninggalkan katolik karena informasi-informasi yang tipu tipu seperti itu, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, kamu akan tahu efeknya ketika orang tahu kebenaran ketika orang tahu tetap pemutar balikan, ketika orang tahu tentang murahnya berita dan murahnya ya mungkin tidak enak tapi murahnya orang-orang yang seperti itu orang akan tahu bahwa ke depan jangan pernah mempercayai situs-situs atau channel-channel abal-abal siapapun juga kita hanya percaya satu yang resmi apa itu magisterium. Jadi kamu lihat. Penting sekali untuk membangun integritas diri, integritas channel, integritas katolik. Makanya sekarang itu kita itu nyaman. Kenapa kita yang katolik? Karena kita tahu ada penuntur kita yang dari kuasa ilahi dan juga kompetensi pribadi-pribadi orang itu menjadi yang namanya magisterium. Kita rasa nyaman karena kompetensi mereka terjamin dan integritas baik pribadi mereka maupun terutama kuasa ilahinya ada dalam diri mereka kalau kita mendirikan agama atau menjadikan agama abal-abal hanya sekedar menang-menangan banyak weaver di youtube wah kita ini lama banyak sekali pendiri nih. saya juga bisa buat channel saya untuk menjadi pendiri agama juga seperti ini nah, jadi jangan berpikir yang sedemikian eh, apa ya pendek cara berpikirnya. lagi pula saudara-saudara kamu yakin dengan apa dan keselamatan bagi orang-orang yang yang itu jangan kan yang soal orang yang masuk agama lain. Tapi kalau masuk agama Katolik dengan cara tip-tipu. Ini tidak menjadi parameter keselamatan, bahkan dilarang kamu tahu ajaran resmi kita. Jangan. Saya saya bisa cari dokumen resmi. Tidak boleh apa? Uh, mewartakan iman Katolik dengan cara memanipulasi dengan cara tipu-tipu tidak boleh itu itu tidak sah ya dan kita berdosa lagi-lagi ya jangan pernah lupa tentang ciri Katolik karena itu saudara-saudara bacha baik termasuk kita yang bagian apa yang bergerak di uh, komunikasi sosial seperti itu, baca baik-baik dokumen tentang komunikasi itu, tetapi juga dokumen-dokumen seterusnya, lihat di CDF itu atas itu, informasi tentang bagaimana kita harus menggunakan media sosial yang betul-betul bercirikan Katolik. Sekian dan terima kasih. Um, menjak, ya itu banyak yang disampaikan oleh Bang tadi, yang intinya sebagai orang Katolik ya Pak? Kita punya satu tuntunan, yaitu magisterium. Ya, benar bang. Ya, tuntunan itu magisterium, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita wartakan, itu tidak sembarangan, sesuai dengan tuntutan magisterium. Habis itu kita juga tidak mencari popularitas seperti artis, ya. Tetapi ya, diberikan juga para pastor, bukan mencari popularitas, mencari viewer, tapi kita mau mencampaikan kebenaran, ya menyampaikan kebenaran. Habis ada Bang tadi menyinggung tentang Ustadz Adi Hidayat. Justru Bang, sama sampaikan kepada teman-teman yang lain. Video dari Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan tentang bagaimana orang Katolik itu pergi hari Minggu untuk menyembah Santo Domingo. Itu menjadi awal mula kenapa saya membangun ini channel. Karena saya mau menanggapi videonya itu. Makanya video pertama saya itu mau menanggapi Ustadz video dari Ustadz Adi Hidayat itu ya kan dia menyampaikan penyimpangan ya apa yang disampaikan kau tahu ilmunya dari mana ya cocok saya tahu ya kemudian tentang Dewi Dewi itu ya Dewi itu yaitu seorang Muslim tapi digabung dalam kelompok Gus Durian ya Gus Durian ya ya seorang anggota dari uh, organisasi Gus Durian yaitu kelompok organisasi yang lintas agama kemudian kau saya tidak salah Kuskupan Semarang mempercayakan dia dan memberikan beasiswa untuk sekolah lintas apa belajar lintas agama di Vatikan ya di sana kan banyak juga dari agama-agama lain ya itu yang belajar tentang bagaimana hidup bertoleransi di sana ya habis itu bang tentang ada singgung tentang universitas yang mempelajari tentang Islam ya itu banyak ya saya punya dosen dosen Islamologi ada dua dosen dia mereka berdua itu belajar Islamnya itu bukan kaleng-kaleng di Universitas Al Azhar. Doktornya di sana Islamologi Universitas Al Azhar. Kalau kita tahu orang-orang Indonesia semacam Ustadz Abdul Somad, Ustadz siapa yang lain, itu belajar mereka satu alumni Universitas Al Azhar. Itu Universitas Islam terkenal di Indonesia, di dunia. Ya, salah satu Universitas terkenal di dunia. Dan apakah setelah mempelajari Islam itu mereka tahu semuanya dari asam beza. kemudian mau membongkar atau memberikan memberitakan yang buruk-buruk tentang Islam? Tidak. Orang Katolik mempelajari Islam, imam-imam juga, atau Universitas Katolik mempelajari Islam secara mendalam. Bukan tujuan itu, tapi bagaimana dari apa yang kita tahu, bagaimana kita membangun toleransi hidup beragama. Dan itu yang diajarkan oleh dosen-dosen saya ketika mereka mengajarkan tentang Islamologi, ya, mereka tahu semua. Mereka tahu untuk tafsir Al-Quran, mereka tahu hadis-hadis, mereka tahu isi Al-Quran itu, tahu semua. Tetapi mereka ambil dari Al-Quran itu memahami. Menurut mereka, dan bangun hidup bertoleransi, hidup antara agama. Jadi mereka bukan kaleng-kaleng para pasul yang khusus yang ambil Islamologi. Mereka belajar bertahun-tahun, tetapi bukan untuk itu. Tujuan satu, bagaimana membangun toleransi. Karena dalam iman katolik kita, yang kita tahu bahwa kemanusiaan itu tidak ada segalanya sebenarnya. Ya. Iman itu harus bagaimana memanusiakan manusia. Bukan untuk merendahkan yang lain. Itu, itu kalau kita baca juga dalam uh, apa, ajaran sosial gereja juga, ya, itu disitu diterangkan. Memang kemanusiaan itu yang pertama, kemanusiaan itu yang pertama ya, harus memulihkan batu, memasuk manusia. Ya, benar, itu Bang Jack bilang tadi kalau masuk gereja Katolik, karena dengan alasan tipe-tipe itu juga tidak benar, karena iman itu harus timbul mulai dari hati. Bukan karena penipuan atau bukan karena iming-iming yang lain, tapi benar-benar iman hidup. Kalau masuk jadi Katolik memang dari dalam hati iman yang benar-benar hidup. Sehingga jangan kaget juga kalau masuk Katolik itu prosesnya panjang. Karena di sana menunjukkan iman ini orang benar-benar mau, mau jadi Katolik atau tidak. Proses yang panjang. Kalau kita bisa tanya ke teman-teman yang lain sudah ya sudah masuk menjadi Katolik itu, mereka merasakan bagaimana panjangnya. Perjalanan mereka sebelum diterima secara resmi menjadi Katolik. Oke, itu yang disampaikan oleh Bang Jack tadi. Ya, sehingga bagi kita juga, ya, satu lagi dari Bang Jak bilang tadi, ya, bagi kita yang haram, mungkin ini tugas kita: tidak perlu pas pastor, ya, di salah satu sisi juga, ya, apa yang Bang Jack sampaikan itu benar, ya, karena memang para pastor secara tugas yang sebenarnya itu bagian bidang spiritual ya tapi kalau bilang media sosial ini bermedia sosial saya rasa mungkin yang lebih bagus kalau kita yang awam oke okay, itu yang dari bang jak saya oke okay. bang Gea. bagaimana bang Gea? mungkin setelah ini nanti tidak lama lagi kita closing okay. ya. baik mungkin ini ya, uh, statement bang karena kita sudah terlalu sekalian closing statement ya oke okay, baik ya. Uh, padahal teh saya ini sudah terbuat Ini satu gelas ini Saya pikir, saya pikir agak panjang lagi Oke okay, baik <tid> tidak apa-apa Bercanda saja korpus Ya jadi begini uh, Ini keprihatinan yang sangat besar ya Untuk kita karena Memang penyebaran hoax di Indonesia itu Bisa dikatakan mungkin Ya saya belum tahu ya catatan di Yang dikeluarkan dari Dari dari tingkat dunia ya Maka Di Indonesia ini adalah E, paling tinggi pengonsumsi hoax Dan berita bohong atau bagaimana Saya kurang tahu Tetapi kalau di Indonesia ini e, Saya pernah baca suatu penelitian Yang mengatakan bahwa Di Indonesia ini adalah salah satu e, Indonesia adalah salah satu masyarakatnya itu adalah Masyarakat yang malas membaca Jadi e, kurang literasi e, Sehingga mudah menelan mentah-mentah berita, berita itu baru-baru-baru dibaca judulnya atau video itu baru didengarkan, baru dilihat judulnya saja sudah langsung mengaminkan atau sudah langsung percaya dengan judul itu. Nah, itu contoh-contoh sederhananya. Jadi informasi-informasi yang didapatkan tidak ada satupun yang berpikir kritis untuk mengkritisi apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan tapi langsung percaya dan langsung bahkan menyebarkan informasi itu sehingga kan ada beberapa orang kalau kita membaca berita-berita sebelumnya itu ditangkap karena menyebarkan informasi hoaks jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia ini darurat lah dalam hal soal uh, uh, kritis dan juga soal literasi Kemudian uh, yang kedua terkait tadi uh, topik yang diangkat oleh korpus Kristi ini Ini sangat menyedihkan ya Karena orang yang telah meninggal dunia sejak 2005 yang lalu Itu bisa bisa diangkat ceritanya sehingga seolah-olah dia baru uh, pindah agama pada tahun ini itu bagi saya sih konyol ya, konyol sekali gitu ya. Kemudian di sisi lain, ya di sini kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di live chat, ternyata banyak orang yang mengidolakan, mengidolakan pemimpin kita dalam konteks ini adalah paus. Maka dari itu memang kita harus mengamalkan ya, Mengamalkan apa yang disampaikan dalam dokumen konsili Vatikan kedua, yaitu dalam dokumen Apostolikam Actus yaitu "Keraculan Awam di Dunia Saat Ini dan di Dunia Modern Saat Ini". Saya kira itu harus kita laksanakan, karena e, banyak sekali yang ngefans, gitu ya, dengan banyak sekali yang ngefans. Berarti kita harus juga terlibat untuk memberi informasi, sehingga karena mereka sangat ngefans tadi mereka akan menemukan informasi-informasi uh, yang benar tadinya kan mereka haus akan uh, ngefans akan, akan akan pemimpin tadi tapi mereka ketika mencari informasi yang mereka temukan adalah hoax tadi atau informasi yang tidak benar tadi tapi ketika cipta uh, kita ini uh, aktif di YouTube dan um, uh, memberi informasi yang benar itu akan uh, membuat orang yang ngefans tadi menemukan informasi yang sebenarnya Informasi yang uh, seharusnya dan semestinya diterima Yang ketiga dan uh, yang terakhir um, Apa yang mereka lakukan ini, mereupload video-video yang sebenarnya adalah video-video bohong ya. Sebenarnya juga bisa menjadi tanda-tanda Teman-temannya, tanda-tanda bisa jadi sakit jiwa, atau ada gangguan kesehatan, atau juga ada gangguan otak, gitu ya. Uh, itu bisa juga disinyalir, ya. Uh, saya kira orang-orang yang membuat informasi bohong itu perlu ke rumah sakit jiwa, karena apa? Itu gangguan kejiwaan, itu biasanya karena uh, terlalu banyak berhalusinasi atau uh, uh, bisa jadi jatuhnya ke epilepsi. Jadi, uh, mereka membayangkan suatu tokoh menjadi menjadi pengikut kelompok mereka, tapi itu dalam khayalan. Nah, ini saya bilang tadi sakit jiwa dan ini perlu penyembuhan jiwa, ya. Ya, ini pesan saya untuk yang membuat video-video itu ya segeralah anda datang ke rumah sakit jiwa. Silakan dites kejiwaan anda masih normal atau tidak. Kalau tidak berarti anda mesti mendapatkan pengobatan yang intensif. Ya, e, Jadi banyak sekali orang-orang yang sakit jiwa sehingga e, menyebarkan informasi-informasi bohong Kepada orang-orang yang juga sakit jiwa nah, Jadi penontonnya sakit jiwa, ya, orang yang membuat beritanya juga sakit jiwa Jadi seharusnya di Indonesia ini banyak rumah sakit jiwa Karena ada apa? Karena banyak orang sakit jiwa menyebarkan berita-berita bohong dan merasa bangga dengan itu Nah ini, ini ini kesedihan yang mendalam bagi saya bahwa kenapa banyak orang yang seperti itu Bangga dengan dia menyebarkan berita bohong dan sudah begitu memakai embel-embel iman nah ini saya kurang tahu Tuhan yang seperti apakah yang membuat orang yang menyebarkan berita bohong itu masuk Memasukkan orang-orang itu ke dalam surga Mungkin Tuhan juga yang dimaksud oleh mereka mungkin Tuhannya sakit jiwa juga Kira-kira begitu Terima kasih, Korpus Kristi. Oke, terima kasih Bang G. Ya, ada beberapa hal tadi ya. Ini sampai Bang G sebagai closing statement. Yang pertama, ya Indonesia memang benar-benar tidak apa namanya, melek membaca. Itu memang benar. Dari pengalaman, dari yang kita lihat di sekitar kita, banyak seseorang kita yang sudah tidak baca buku, bahkan orang yang sudah Sejana atau sudah tamat sekolah itu tidak baca ya, sudah makanya juga ya, semacam topik kita ini hari belum mendengar videonya, belum melihat kebenarannya orang sudah banyak yang nonton sudah satu juta lebih, bahkan komen-komennya itu ya ada yang lain barusan lihat judul sudah komen atau contoh Hana saja ya misalnya di restoran atau di supermarket sudah jelas-jelas di pintunya tulis pakai dorong atau pakai tarik tetapi ada yang lain tabrak coba tabrak pintu ya, sudah jelas-jelas ditulis -jelas pakai paket atau pakai tarik atau gesek ya tapi yang lain tidak baca dia tidak baca baik-baik ya habis bangga bilang tadi tenang, ya. ke rumah sakit jiwa ya mudah mudahanlah mereka memahami tapi sebenarnya tidak usah ke rumah sakit jiwa kalau memang mereka mencari apa yang benar, tetapi karena ik kalau ikut-ikut saja dari apa yang disampaikan oleh orang tanpa melihat data yang benar, ya memang secara intelektual itu mereka perlu juga untuk diperbaiki pikirannya, ya. Secara intelektual, ya. Secara intelektual harus perlu diperbaiki pikiran mereka supaya jangan korslet lagi. Kalau korslet terlalu dalam itu memang rusak. Indonesia tidak bisa maju ke depan. Oke, sekarang saya ke burung hantu untuk closing statement. Ini kita, kita setelah lama karena sebelum saya sampaikan sementara sore, ya teman-teman, channel Katsu Katolik akan live juga. <coughs> Oke, halo. Ya. Yeah. Paman Corpus Christi yeah. uh, kalau misalnya kalau misalnya yang punya channelnya sakit jiwa, yang dengar juga yang followersnya sakit jiwa apakah satu orang di antara mereka tidak ada yang waras begitu untuk memperbaiki ke sakit jiwaan mereka nah, oke okay. uh, saya tertarik dengan ada satu kata dari Paman Jack tadi bahwa tindakan kita uh, akan lebih apa ya menarik, maksudnya dari dari cara kita bertindak bertingkah laku akan uh, lebih dari uh, bukan berarti kita juga tidak bisa, boleh berbicara atau reaction atau menjawab oknum-oknum uh, yang sakit jiwa, tetapi kita juga lebih uh, dari tindakan kita ya sebagai uh, intinya kita sebagai uh, Seorang Katolik, kita tetapi dalam itu, di dalam uh, ciri khas kita sebagai seorang Katolik, yang mana penuh kasih, ya. Jadi, uh, jangan kita seperti saudara-saudara kita non-Katolik di channel lain yang pakai bahasa hutan-hutan rimba begitu, ya. Jadi, uh, saya sarankan seperti itu. Saya dukung juga dengan apa yang dikatakan oleh Paman Jack, lalu. Uh, untuk channel-channel yang tukang tipu itu, ini ini mungkin hanya satu channel. Ya, ada juga yang lain yang lebih... Uh, apalagi tuh kayak si Ustadz Soeharsono. Itu juga di sana, dia meriakkan uh, orang lain, tapi yang di dipampangnya tadi sana itu uh, gambar-gambar pemimpin-pemimpin kita, Paus. Begitu, alangkah mirisnya uh, jadi... <tuh> Kalau dari saya secara pribadi, kita memang juga harus jeli ya. Uh, membaca dulu, menyimak dulu, uh, baru kita bisa reaction uh, seperti itu. Dan uh, uh, kadang juga ya saya, saya pribadi ini miris juga ke Kominfo. Ini Kominfo kenapa biarkan channel-channel Tukang host ini, ini ya Masih eksis gitu Sebenarnya ada tindakan-tindakan yang harus Dilakukan terhadap Channel-channel yang Sangat meresahkan Sesama seperti Channel si cahaya apa ini Al-Hidayah ini Jadi alangkah baiknya juga pemerintah bisa Perhatikan ini di Youtube ini, youtuber-youtuber yang Meresahkan orang lain Agama lain, sesama di dalam Negara Indonesia ini Perlu ditindak, sebenarnya harus tegas itu uh, supaya tidak ada lagi yang uh, nanti sakit jiwa selanjutnya, dan akan banyak juga rumah sakit yang akan dibangun juga untuk yang sakit jiwa. Kan rugi juga pemerintah nanti, uh, begitu, uh, begitu sajalah, Paman Korpus. Uh, sepertinya terganggu ya internet paman korpus Oke, okay. uh, saya ambil alih yeah. dulu aja Supaya uh, yeah. tidak kosong uh, Saya berikan Pak Jek, silakan Pak Jek Closing statementnya Oke okay. mm. Saya berpikir di dalam situ. Untuk tujuan yang saya katakan tadi Supaya saudara-saudara yang bergerak di media sosial tetap mempertahankan ciri katoliknya itu maka saudara-saudara ah, ini perlu bekerja sama perlu ya membuat jaringan katolik yang kemudian saling saling memberikan koreksi fraternanya ya memberikan koreksi persaudaraan memberikan masukan masukan ah, termasuk informasi informasi sebisa mungkin di antara kamu yang semua yang berbahasa Indonesia ini tapi kalau kamu bisa berbahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain bisa juga membangun jaringan internasional sehingga kamu punya akses yang komplit dan punya kesamaan pemahaman dalam pengetahuan dan cara menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang Hal-hal yang ingin dibicarakan itu. Dengan cara demikian, ciri katolisnya, ciri universal, tapi juga ciri kesatuannya itu, yang satu, bukan hanya itu, tapi intinya empat ciri itu, satu kudus katolik dan Apostolik itu, itu benar-benar uh, permeate, ya, menyatu, menyebar di dalam setiap uh, apa namanya pembawa kabar gembira yang membawa bawa nama Katolik? Ya, bukan yang membawa-bawa, tapi yang membawa nama Katolik. Itu jadi, semoga kamu mungkin sudah ada. Kalau sudah ada, ditingkatkan nah, dengan cara demikian. Betul-betul, pewartaan kita menjadi pewartaan yang Katolis. Sekian dan terima kasih. <coughs> Terima kasih Pak Menjak Ya, sebelumnya saya minta maaf tadi ada gangguan sinyal sehingga saya hilang sedikit ya di laptopnya. Ada gangguan sinyal, maaf ya. Itu, uh, saya dapat sedikit dari closing statement dari Bang Bangjak. Kalau ada orang luar yang mau kita komunikasikan untuk kita apa namanya? sebagai suatu bentuk gereja yang universal, universal. Ya, sebenarnya saya, saya sudah lama ya, tapi itu sudah lama saya pernah komunikasi dengan beberapa yang teman-teman yang apa namanya? yang katekumen di gereja Katolik ya, kayak gereja Katolik. Termasuk dulu saya pernah komunikasi dan kitnester Nester. Mungkin ada yang tahu kitnester Nester. Saya pernah komunikasi lewat email. Wait, oh, dijawab iya kitnester yang dulu mantan pendeta tapi kemudian Saya tahu dia baik-baiknya ya, ya. ya. dijawab atau belum ya ya Bang sudah sempat dibalas komunikasinya iya iya sudah dibalas sudah dibalas dan kitnester tapi karena waktunya juga ya karena kita perbedaan waktu ya sehingga masih ada masalah tapi juga Beliau nampaknya fokusnya tidak di apologet. Nah, dia lebih kepada ya doa-doa Rosari seperti itu saya kira. Iya iya iya. Kalau Mission delisi Ansel atau di yang lebih ya tapi mungkin agak susah Steve Ray dan Stokotan dan lain-lain tapi mereka itu terlalu besar, terutama tentu saja kayak Katolik Anses. Iya nah. yeah, iya. Yeah. Nah, itu ya benar Bang uh, saya juga pernah ada komunikasi dengan ada satu dulu dia kan barusan masuk di gereja baru baru satu minggu ke dua minggu dia di bab di apa menurut sekremen krisma di gereja kemudian saya ada komen di videonya habis minta habis waktu ya memang yang menjadi masalah dengan dia kan waktu dan kita maunya malam-malam saja itu yang bisa tapi itu hari saya tidak punya waktu juga kemudian Nah, dia juga tidak punya waktu yang pas yang sama dengan saya makanya tidak jadi untuk uh, kolaborasi dan PK tapi harapkan ke depan supaya bisa terjadi ya mungkin dengan yang lain teman-teman yang lain. Oke terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung uh, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa sebentar sore Bang Katsu Katolik akan lift, ya. Kita sama-sama ke sana, ya. Saya sebelum pergi luar, resol dia suntet, saya akan nyemplung juga. Oke, okay, akan lift premier supaya kita yang membantu, saling membatakan iman, ya. Bekerja sama, mewartakan iman Katolik, iman yang benar, tapi bukan dengan cara tipe-tipe, ya. Oke, okay, salam. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, okay, untuk teman -teman sampai aja. Terima kasih yang nonton, ya, yang terima telah terima mendukung. Terima kasih. Oke. Okay. Yeah.